se si, dua lo oh. ah selamat sore. Yep, sore selamat senja selamat datang Kang kenalin diri lah siapa sama para bombers, para bombardir <laughs> bombardir bombardir eh. oke okay, uh... Saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Heri Coet, Ketua Umum Yayasan Anogra Insan Trisdipis yang pusatnya berada di Bandung. Di Bandung, Bandung, Bang. Bandung Kota Kembang kembang Kota Pariangan. Bang. Wangi tuh. wangi eh? Bangi, wangi. Wangi itu Mi. Kota Mi. <laughs> kira-kira ada apakah gerangan mencapai di apa sampai di pulau Dewata ini oke ada misi apa nih misi saya lagi keliling lapas oh iya tuh Masa keliling lapas. lapas dan hari ini kebagian di lapas tabanan Aha. dan kerobokan Bali dalam rangka apa nih <laughs> dalam rangka apa nih Sebetulnya Yayasan Anugerah Insan Dipis ini ya eh, sebagai POKMAS LIPAS Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan POK POKMAS, POKMAS LIPAS, Lipas. Kelompok POK Masyarakat POKMAS. Peduli Pemasyarakatan nah, Selain itu saya memang Yayasan Anugerah Insan Dipis ini memang konsen di mantan narapidana jadi ada rumah singgah, mereka singgah di Yayasan Air, diberi bin, e, binaan lanjutan oh, seperti pelatihan-pelatihan setelah -pelatihan, oke, okay, baru disalurkan. Begitu, Bang Okta, berarti Yayasan Air tuh dia sebenarnya bergerak dalam bidang seperti bagaimana sih? Maksudnya, Yayasan Air itu apa sih? Sebenarnya, Yayasan Air itu saya bikin. E, lebih ke berangkat dari awal stigma negatif residivis ya hmm. dan akhirnya biar saya komitmen dengan janji saya sehingga saya bikin yayasan air yayasan anugerah misalnya residivis yang mana di situ sebagai binaan lanjutan atau paling tidak menjadi jembatan jembatan antara mantan narapidana dengan masyarakat. dinas terkait oh dinas, bukan, bukan dan juga dengan masyarakat oh, okay. tetap selain dinas yang yang, yang harus eh, melaksanakan program-programnya juga harus dibantu oleh masyarakat biar bisa jalan biar bisa eh, apa bisa terciptanya eh, kerjasama antara dinas dan masyarakat oh, gitu ya. ya jadi kang Heri dengan memang sudah yayasan Air ini sudah bergerak eh, seperti yang pengen Kang Heri jelaskan tadi itu hapahnya untuk di Bali atau sudah ada di beberapa tempat yang lain. Yayasan kebetulan yayasan air ini sudah ada di 8 provinsi. 8 provinsi termasuk Bali ya. Bali sekarang termasuk ya. Bali ya. Itu semua di bawah yayasan air atau memang memang yayasan air sudah punya cabang masing-masing itu. Semua di di bawah yayasan air cuman ada cabang. Ada, ada. ada cabang di eh, 8 provinsi tadi mana aja tuh kan? ada di Bali ada di Banten ada di DKI ada di Jabar ada di Lampung ada di Padang ada di Deli Serdang dan Pak Heri harus apa terus konsisten apa namanya? Aktif, betul betul menang. betul kan? betul memang memang 8, 8 provinsi ini semuanya masih merintis artinya butuh butuh butuh support saya juga dan hmm. memang saya, fungsi saya mungkin untuk, dan ingin membukakan pintu untuk mereka. Agar terbiasa, eh, apa, masuk-masuk ke dinas-dinas, atau ke, dengan, kebanyakan sih mantan Nabi itu, kebanyakan ya, kebanyakan mantan Nabi itu, dia merasa tidak percaya diri dengan, biro, apa, diplomasi dengan orang-orang, tidak uh, pede lah Ah, itu tidak pede, ya? sehingga, saya dengan, dengan apa namanya, dengan niatannya saya, akhirnya saya menggandeng mereka agar gimana caranya biar bisa berjalan. Saya membukakan pintu, saya membukakan e, jendelanya untuk mereka. Begitu. Dari sekian kanker ini sudah berdiri, yayasan air kira-kira sudah berapa lama kang Yayasan air berdiri, saya sih dari tahun 2000 ya, e tapi e saya baru dapat SKKUM HAM-nya di 2018. SKKUM SK HAM itu apa itu? dari notaris, legal formal. legal formal legal formal, jadi sebuah yayasan betul, yayasan air bekerja, bekerja sama betul. atau bekerja sama atau apa sepertinya untuk warga binaan itu? tidak bekerja sama, saya ini ini inisiatif sendiri ya inisiatif sendiri karena saya melihat di di, di di Indonesia ini di Bandung kemarin ya, mungkin sama di Bali juga tidak ada jembatan itu untuk penjembatannya antara, man, kan gini kalau di dalam di dalam sinap itu merasa tenang dan meskipun meskipun tidak sesenang senangnya ya, hmm. tapi paling tidak makan tidur dan pembinaan pun mendapat pembinaan kepribadian, pembinaan kemandirian. Nah setelah bebas ini, setelah bebas ini kadang mereka, mereka juga suka, suka bingung. Uh, Oke okay. okay, yeah. kalau kita bicara dengan mantan napi yang bebasnya. ...memang mau masuk lagi ke komunitasnya atau ke habitatnya, nah, ya kan? itu beda cerita ah, aja ya. beda cerita, mabok, jalan, beres, tidak nah. ada istilah Hidup. tapi buat mereka yang ingin, punten, tobat, hijrah, atau sudah capek keluar masuk penjara, atau memang sudah tidak punya mental lagi di jalanan nah, kita nih harus harus punya wadahnya sehingga saya bikin yayasan air itu untuk mewahdahi mereka tempat mereka sharing tempat mereka berteduh tempat mereka Curhatlah. curhat lah curhat cuma ya, ya, ya. singgah? singgah? singgah? Gitu. Kang, aku mau nanya nih, Kang Kang Harry kok bisa terlibat sampai segitu dalam yang akan semua yang Kang Harry jelaskan itu memang Kang Heri dulu sebelumnya itu kok sampai kepanggil sana tuh ceritalah sedikit perjalanan A Kang ini, A ini, A ini penting nih A ini teman-teman bombardir nih semua nih ini penting banget nih karena, kok bisa kok mau Kang Heri Kecemplung, ah bukan kecemplung, mencemplungkan diri hmm. ke dunia ini. bahkan semua orang, hmm. gak, gak, gak semua orang mau, semua orang mau loh. Oke. Okay. Bang Oktap ini paling senang bisa <laughs> ngebuka aib orang, orang lain. lain. <laughs> iya. Tapi tidak apa-apa. Saya akan cerita soal apa? Ceritakan Tapi aib apa -apa, saya. Kan? Apa -apa, tidak apa-apa. Kan? Bicara soal aib saya. ya pasti. Eh, kan realitanya kita di zaman, apalagi zaman sekarang Betul. ini kan? Kok mau? Betul. Betul. Ap apakah menghasilkan, ah. apa enggak itu kan ah. mereka apa? kalau saya begini sekiranya aib saya bermanfaat kenapa tidak yeah, yeah, okay, okay. ya kan menjadi motivasi buat mantan narapidana yang lain kenapa yeah, tidak yeah. artinya manfaat loh yeah, yeah, okay, ah yeah. itu oke okay. jadi berangkat dari awal stigma negatif residivis residivis yang be begitu melekat dari tahun ke tahun uh -huh. ya dari tahun ke tahun sehingga saya ini korban saya menjadi korban korban stigma negatif presidip. Jadi saya punya niat e, karena saya dibanding harus terpuruk dengan stigma ya, akhirnya saya melawan karena saya manusia wajar ketika punya ingin melawan, saya juga ingin hidup benar, saya juga ingin hidup e, wajar seperti orang lain normal, normal bersosialisasi bertetangga. Yeah, yeah. Sementara tahun ke tahun saya hanya Individu banyak di dalam kamar banyak di dalam rumah dengan dengan tekanan-tekanan yang dengan tekanan-tekanan yang... itu sehingga saya merasa bukan merasa dan memang ia di marginal memang ia di marginal dipandang sebelah mata dibilang sampah masyarakat hmm. tidak berguna dicaci dimaki ya kan yeah. nah itu semua saya lawan dibanding saya harus mati karena dari awal juga saya tidak mau tidak mau mati sia-sia makanya saya lawan stigma itu sehingga saya Eh, nah, punya niat ingin membuktikan kalau ekspresi residivis ini bermanfaat untuk bermanfaat. masyarakat. Oke. Itu, itu, itu, wah gila, bener gila, gila, gila, nih kan Aku gila, gila, nih gila, gila, gila, gila, nih gila, gila, gila, gila, gila, gila, gila, nih gila, gila, pertama kali ke Bali Jagir ya. Ngeling. Ngespro keliling. Saya akhirnya nge-explore. nge lapas-lapas <laughs> akhirnya nyangkut. Ini sekarang lagi nyangkut di di Lapas Bali ya, di Lapas Tabanan. Makasih, makasih nih, Kang. <laughs> akhirnya nyangkut di Lapas Tabanan. Kita, kita sekarang nih ketemu saudara saya nih. Sama Redis ya kan? Kita uh, saudara ternyata ketika saya, saya kalau satu orang tidak akan jalan, Bang. Dan mudah dipatahkan. Ketika saya kumpulkan, menjadi satu ikatan. Seperti sapu, seperti lidi, ya kan? Kalau saya kumpul, saya jadi bandar bandar sampah. <laughs> bandar sampah eh, masyarakat. Tapi, tapi banyak loh sekarang, sampah itu bermanfaat. Itu dia. Sampah itu bermanfaat. Itu kan. dia. Apa Makanya, kalau kita bisa memilih, sampah memilih. apa saja, ketika diresikal, bermanfaat. Masa. Banyak. Di Bandung tuh, haji-haji, Bandar sampah, betul bandar sampah. Ya? Aduh, bandar sampah. <laughs> nah, itu dan nah. luar biasa Bali buat saya begitu kaget potensinya ada kan kira-kira? Jelas, saya -sa karena memang saya memang bicaranya ke Punten bisnis, yeah. duit, <laughs> ya kan? Tapi bukan, bukan, bukan untuk kepentingan lalu pribadi, lalu pribadi lalu bukan. Betul. <laughs> Jadi saya melihat, wow, gila banget, ini. Bali betul-betul karena baru ya nah, orang Indonesia hmm. tapi baru baru, tapi baru dengan adanya sekarang uh, yair, yair ya yair kita bilang yair ada di Bali berarti otomatis kan harus tektorkan terus dong ke Bali dong betul pasti pasti pasti kalau dulu kenapa tidak selalu keluar kota ya keluar provinsi karena memang saya konsen di Bandung konsen di keluarga waktu itu hmm. ya. ya karena saya bagaimanapun Ketika mau menolong orang, saya, istannya saya nih harus harus kuat dulu. Ya. Memang tidak harus gede, tapi minimal kuat. Paling tidak ada, ada ya. pegangan lah dulu ya. Betul. Harus punya, betul. Ya, gak, dengan kata lain tuh kita kayak mau membangun sebuah gedung harus pondasinya kuat dulu. Harus kuat dulu. Nah, sekarang saya sudah, sudah waktunya. Untuk keliling lapas-lapas yang ada di Indonesia. Atau rutan-rutan yang ada di Indonesia. Ya, ya. ya betul. Uh, mudah-mudahan dengan berbagi aibnya nah. ya kan menjadi motivasi buat mereka para betul, mantan betul. napi atau buat mereka yang WBP yang tadinya ni punya niat mau main lagi, hmm. mau jalan lagi ketika sudah uh, ketemu dengan saya, saya memberikan sharing motivasi, yang mudah-mudahan aja jadi motivasi Kembali betul, karena berbuat pun termaaf berbuat kejahatan berbuat kriminal tidak ada arti sama sekali habis, habis, habis duit gede tapi habis habis yang yang yang jelas merusak badan, menjalankan nama baik sendiri dan keluarga gitu. Jadi ya. tapi tapi gini kan cap kita harus kasih tahu juga nih sama para bomber mainan bomber wati ya kan cap. bahwa WBP itu artinya adalah warga binaan pemasarakan yang dimana dulu kalau kata orang tuh napi narapidana ya. Ya. narapidana gestik narapidana memang sekarang mereka E, akan menghapuskan, me, membuat suatu ini yang baru nih BBP yeah. ini agar menjadi warga binaan. Ya, warga yeah. binaan memang berarti warga yang dibina atau masyarakat. Kalau dulu kan, serem tuh namanya penjara. Yeah. Kalau orang udah dengar kata penjara, penjara ampun gitu Betul. Ya. itu Waduh, waduh, kacau dah. <laughs> kan ada nggak cerita? Cerita cerita cerita di... Nah, kan, eh. berarti berarti yep. yep. yep. Kan yep. hari ini kan. Kita nih, pesantren nih, cerita-cerita di dalam lah, okay. berbagi sharing kita. Oke, oke, oke. Ini baru-baru ini, ini terjadi ya, yeah. saya ceritakan baru-baru. Sebetulnya saya ingin sih di, di dengan ya adanya yayasan air ini hmm. ya, ketika sudah ada di Nusantara, paling tidak saya bisa mengurangi eh, pengangguran. Paling tidak saya sudah bisa mengurangi kejahatan. Meskipun kejahatan tidak akan hilang di dunia ini, tapi paling tidak mengurangi. ya. Dan saya berharap. Contoh Belanda, bener-bener iya, benar, benar. persen luar biasa artinya, artinya, aparat penegak hukum itu, oh oh, ya. langsung, aparat penegak hukumnya datang, datang, nih. Terima, kasih. datang hukumnya. terima kasih Terima kasih. Halo, ada yang datang Ini benar-benar tegak nih, kalau nih yang dihukum ini bener Benar-benar terima kasih. Terima kasih. Lama -lama. Oke, lanjutkan. Oke, sampai mana tadi? Sampai lupa penegak hukum. Nah, kalau okay. yang bener itu, kan, tapi Siap-siap Nah, kita kalau melihat, nah, Kopi kan, tapi kan, tapi kan, tapi kan, tapi kan, Kopi kan, tapi kan, kopi Bali. Kopi Bali. Bismillah. Oh, bismillah, ya. Memang nendang kalau kopi Bali memang. Nendang. Nendang. Memang Bijinya langsung. benar-benar bukan biji. Pokoknya biji yang di luar biji. <laughs> langsung bom. Lanjut lanjut Lanjut lanjut. Nah, lanjut. Seru, saya seru, seru, seru. meskipun mohon maaf kurang pendidikan, kurang kurang kurang apa pengetahuan, tapi sudah mendengar kalau di Belanda sana itu 0%. persen, Kosong kosong memungkinkan di Indonesia gitu kan? itu udah gini udah-udah mimpi M kali ya <laughs> ini bukan bukan-bukan rahasia umum Indonesia kapasitas seluruh penjara di Indonesia semua overload kredit kapasitas kacau balau betul dan yang pasti uh, gini ya saya, saya pernah baca jika negara maju pasti di penjara kita bisa lihat dari penjaranya kalau penjara itu kosong berarti negara ini maju kalau penjara ini penuh berarti negara ini terpuruk nah bagi saya ini ini PR gak? PR ya, dah ini soal cerita <laughs> tadi ya soal cerita tadi saya sampai-sampai eh, bicara kapasitas ya, ya. bicara kapasitas dan memang kebetulan lah, sekarang lagi pandemi ya COVID-19 sehingga ada Uh, istilah asimilasi rumah asimilasi, asimilasi rumah uh, covid-19 sebetulnya asimilasi rumah dari dulu sudah ada sudah ada asimilasi rumah sudah ada cuman karena sekarang-sekarang uh, ini covid jadi dimasalkan dimasalkan yayasan residip lain memberikan sharing dan motivasi atau pelatihan juga menjadi pendampingan menjadi pendampingan untuk warga binaan pemasarakatan eh, yang anak ilang yang tidak punya eh, apa namanya wakil atau wali ya wali untuk bisa menjamin di programnya nah yayasan AIR ini karena sudah MOU dengan LAPAS sehingga bisa menjamin bagi WBP yang tidak punya penjamin saya kemarin sempat anak -anak menjamin itu kayak anak-anak hilang gitu. Ya, hilang tapi status anak hilang tapi tidak anak aja. Iya, dewasa iya. orang tua pun. Iya, iya. Bahkan kemarin saya sempat menjamin ibu eh, nenek, nenek yang umurnya 72 tahun. Kasus apa? Kan? Nah, ini kasusnya kasus, kasus apa namanya ya? Jadi seakan jadi si nenek itu seakan-akan diberitanya atau di laporannya mereka nu uh, uh, apa? numpah sengaja numpahin minyak panas ke cucunya nenek-nenek mana, mana mungkin cucunya lagi ya kan e, nah ini, ini jadi tidak hanya harus berbuat jahat <tuh> baru masuk penjara bukti nyata nih si nenek kosiah ini kosiah namanya? nenek kosiah itu dari mana tuh? dari Bandungnya ke Gunung Halu jadi kabupaten tuh, ujung kan banget. banget perbatasan ja, eh, Bandung dan Kabupaten Bandung dan Cianjur, hmm. ya Tenekosia ini kemarin eh, sangat tidak menyangka dia bisa bebas lebih cepat dari hukuman kalau nggak salah itu kemarin eh, 8 tahun, Hah? ya, dikarenakan eh, dia bisa bukan residivis, jadi dia bisa ikut program asimilasi, asimilasi. rumah tapi, dan asal ada penjamin yayasan menjaminlah saya dengar cerita sini nih begitu terharu begitu menyedihkan banget, prihatin banget bahkan korbannya itu seorang cucu, cucunya artinya nih si Makosya ini punya anak, punya anak kan begitu ke ibu loh jadi, saya kalau kalau mau mengelpkan orang tua sendiri mungkin pikirnya seribu kali juga gak akan nyampe lah ya kasihan banget. Padahal si Makosia bilang ke saya, kan saya selalu mengasesmen dulu, ya, ya. Betul. pengen tahu nih Mak gimana nih cerita ya, cerita Mak sampai betul kronologis, karena saya harus bertanggung jawab sampai wajib laporan habis kan. Ya, ya. Nah, nah, saya, saya dengar cerita dari si nenek Kosia ini sampai-sampai uh, saya kan lagi ngegoreng gorengan di dapur dan dekat kamar mandi WC dan selagi sambil ngegoreng sambil cuci piring juga sambil beres-beres cuci-cuci net didatangin didatangin oleh oleh oleh oleh anaknya bawa cucunya ya bawa cucunya dititipin ke si makosia maklum anak suka pengennya ngikut-ngikut nyoba-nyoba -ngikut, iya. akhirnya tumpah Gil, kan tumpah kan akhirnya. Tahu akan segala macam. Nah, kan. begitu tumpah si nenek langsung ngelihat cucunya ke ke apa? ke air minyak panas itu lari. Maksudnya dengan cepatnya dia langsung refleks, dia langsung rangkul bersin-bersin cucunya. Hmm. Begitu si nenek lagi ngerangkul, ibunya datang. Hmm. Jadi seakan-akan anak si ibu itu melihat ibunya itu Jadi, melihat berstigma bahwa si nenek itulah. Si nenek abunya. itulah yang numpahin oh, ke cucunya itu, si, kasian banget si nenek itu dengan hukuman berapa tadi 8 tahun, 8 ya? tahun. Dia, dia ngejalan berapa lama tuh? jadi berapa sekitar itu, apa, itu apa, pokoknya dia 2 per 3 ya 2 per 3 dari hukuman, akhirnya si nenek disayah jamin dan pulang kurang lebih, dia hanya jalankan setengah ponisnya Syukur nenek itu masih panjang umur di dalam sana. Sampai kaget loh. Begitu saya anterin ke sana, ke pol, saya ke RT, ke RW, ke, ke keluarganya, kaget dikiranya si nenek kabur. Padahal belum waktunya bebas loh. Ya kan? Begitu. Tapi semua di sana, keluarga dan tetangga semua sangat-sangat bersyukur dengan kepulangan si nenek dan bisa dijamin oleh Yayasan Anugerah Insan Residipi. Wih, inspirasi nih, inspirasi saya juga, kalau cerita-cerita itu gitu, saya juga pernah punya pengalaman lah untuk Betul. cerita itu kalau coba satu, saya pengen lihat apa nih? penjara penjara bukan temukan temukan orang orang yang berbeda pendapat ya. kalau pasti berbeda lah karena gini banyaknya jujur-jujur aja ya. di belakangan ini dulu ya. ya boleh di belakangan ini kan penjara kita ini bukan gimana banyak lah keluarnya pasal-pasal karet ya kan Ya. untuk banyak tuh yang ributin tuh jadi sampai ada yang bikin apa namanya kayak bikin Meme ya, istilahnya Meme nah, ya, zaman pasal uh, karet, yang punya karet gak kejepret itu bagi-bagi <laughs> mereka yang kalo <laughs> punya karet, pasti keseret, keseret. <laughs> itu, ya. nah, kita ngomong-ngomong cerita nih kan, aku juga punya cerita nih uh, jadinya, salah seorang, dia tuh bisa dikatakan tuh dia tuh, dia tuh talentnya bagus dia tuh pemusik dan memang, bakatnya bagus, tiba-tiba dia ini asalnya dari Jawa dari Banyuwangi kalau nggak salah itu, dia Banyuwangi dia datang ke Bali minap lah di rumah temennya sampai di rumah temennya dia nggak tahu nih temennya siapa tiba, -tiba apa di sana tiba-tiba disikat nih brang digerebek hmm. nah di rumah itu ada sabu-sabu Nah. -sabu. Hmm. Masuklah dia hmm. semua nih brang dia kan nggak tahu, apa, gak tahu apa, apa nih orang baru dua hari kan hmm di Bali baru dua hari nggak tahu apa apa berapa banyak berapa tiga belas tahun kasihan banget ya dan kan kita tahu sendiri ya tiga belas tahun kalau kita nggak punya apa namanya surat justice kolaborator iya justice collaboration jc lah nggak bisa ngurus betul pelek ya pelak sama pentil-pentilnya sama pentil-pentilnya tuh ngeri banget harus jalan di tempat pokoknya gerak jalannya gerak jalan di tempat ngering ngering ngering ngering yang saya kepikiran sih kan jadinya saya terpanggil juga melihat itu wah kok kayak gini sih apa memang benar kang kata kang Heri apakah memang tidak diasesmen-asesmen seperti gimana dulu gitu. sampai dijatuhnya vonis ini ya. tapi ya sudah terjadi kan memang gitu. sekarang dia dia jadi penghuni ya kan gitu. nah di sisi lain nih kang di sisi lain tentang musik Heri musik kan kita ngomong musik dikit lah saya kalau bicara dia, musik saya pemusik kang ya. jadi kalau jauh-jauh dari nah, musik saya itu saya mudah. kalau bisa enggak, tapi kalau denger enak bisa, bisa denger, bisa denger, bisa denger. Bisa oke, denger aja. Taruh, kita Siap. akan, kita break dulu nih ceritanya. Break dulu dah kita, kita break. Mungkin ada yang mau masuk, mau lewat, Siap? atau gimana? Oke, okay. yang pasti kita ngopi dulu kang ngopi dulu dulu. Okay, biji, biji pilihan, bukan biji-biji bukan biji-biji. Ada <laughs> dua biji bom, <laughs> bombardir oke okay, kang ini segmen akhir Oke. Okay. Tolonglah beri sesuatu untuk memberman dan hati member kita Siap. di sana. Siap. Ya, apalah kira-kira Siap. yang Siap. jika bermanfaat, cantik. Jika buruk, dicampurin ke <laughs> kotor. Kan? Saya taruh dulu koalnya ya, biar ekspresi saya, oh, nih, saya. kemarahan saya ya, ya kan. Android ini lagi. nih, uh, Bang Oktab ya. <laughs> ya, ya. Karena saking seringnya saya melihat. Um, uh, WBP mantan binaan eh mantan warga binaan, binaan pemasyarakatan banyak di sana yang tidak bersalah. Yeah. Saya merasa ngeri seperti tadi temen Bang Oktab yeah. 13 tahun. Yeah. Itu 13 ke Aduh jangan, <laughs> pening, pening, pening. Begoy. <laughs> <laughs> Enggak capek ya. Dan seperti tadi si Nenek Kosiah yeah. tadi yeah. ya kan Seharusnya kalau kita bicara hukum karena hukum itu buta tapi tetap harus adil-adilnya kalau saya melihat dari pengadilan-pengadilan lu selalu dihadirkan juri, Ada juri jadi juri. tidak hanya Jaksa Panitra dan Hakim Hakim dan Hakim uh, dan saksi gitu ya, kan ya, kadang betul -betul. saksi penangkapan atau saksi pas di TKP iya betul betul ya kan itu semua menurut saya kurang-kurang kurang-kurang-kurang-kurang oke okay buat saya karena banyak bukti nyata mereka yang tidak bersalah masuk karena apa? harusnya kalau melihat ada kesan ada semacam juri entah kalau di Indonesia apalah nanti tapi fungsinya betul-betul untuk ke lapangan ke TKP mengecek gini benar bener eh, apa yang terjadi di proses pengadilan dari penangkapan sampai di polisi 2 bulan si, baru di offer ke nunggu satu bulan persidangan ya. tiga bulan sangat singkat sementara hukuman 8 tahun 13 tahun, gila enggak? Ya. Nah ini harusnya proses dari bawahnya dulu yang lama Seini ya. mungkin dari juri yang 5 atau yang, yang 10, 10 tadi Pola saya, ya, ya. pola saya nih Langsung turun ke TKP nya, ya kan? Langsung ke Betul-betul eh, apa eh, eh, meng -meng Mengkaji kembali Mengkaji kembali, gitu, agar Mereka yang tidak bersalah pun Itu yang tidak bersalah, apalagi yang salah ya, maksudnya ada tidak seenak ader nah, ya kan eh, saya tidak berharap pas, sih keluar. mungkin di, di Indonesia ini ada, ada semacam pembelaan-pembelaan begitu karena hukuman di 8 tahun 13 tahun itu bukan waktu yang sangat eh, cepat itu sangat lama sekali kasihan buat anak, keluarga ya kan jadi sangat merugikan sekali gitu saya berharap sih begitu ya Mungkin ini ini ini salah satu yang Kang Heri bilang itu menjadi salah satu inspirasi salah satu band Bali tuh Mafia Hukum. Hukum <tuk> saja karena hukum tak mengenal biaya <tuk> Aduh. <Tidak betul. tuk> <tuk> ya. Makasih Kang atas waktunya. Terima kasih sudah berkunjung. Sekali lagi izin ya. saya ingin memberikan eh terakhir nih. Ya oke okay, oke. Okay. Ya. Okay, okay. Terakhir buat bombardir ya baik yang baik yang mantan maupun yang bukan ya, terutama oke, oke, oke. yang mantan ya oke, oke, oke. Uh, tetap semangat ya uh, dan tetap aktif kreatif produktif Oke okay. kan. aktif, aktif kreatif, kreatif produktif. produktif ini Bang oh, nih Bang Siapa, Bila, bilang, siapa bilang nggak bisa berkarya gak bisa berkarya oh gitu, gitu maksudnya jadi saya ingin membuktikan kalau resep tipis ini bisa berkarya ya boleh, boleh. manfaat untuk masyarakat ya gitu, betul pak. <laughs> yeah. sungguh sangat ber... Manfaat. <laughs> gak manfaat, manfaat apa masih gak bermanfaat pak pasti buang saja nggak manfaat ya <laughs> oke lah kang siap habi Siap. Kalau bahasa balingnya, "matur sukses mong, sami-sami." <laughs> iya, sami-sami ya, sami-sami. Sudah sami-sami. Oke lah, yuk untuk pempermanan pembelati, itu dari kang Hery. Kita akan sampai ketemu di lain waktu ya, kang. Ya.